Selamat siang teman-teman. Hari ini kita uas ya. Jadi tetap akan ada dokumentasinya juga. Sebelum mulai uas, teman-teman boleh menyalakan kamera. Kita doa dulu ya untuk uas ini. Saya pimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Ininya ya assignmentnya di CLS. Soalnya sudah saya buka. Kodenya sudah saya buka juga. Kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Di CLS sudah dibuka yang ini ya teman-teman. Terus kemarin tuh waktu UAS ada yang nggak ngisi ya. enggak ngisi teks di sini. Kasihlah catatan dapatnya berapa poin atau gimana. itu teman-teman punya pegangan ya. Screen citanya. kasih tulisan di sini nggak apa-apa. Cocokin sama nilai kuis besar karena saya sudah input juga di situ. Nilai kuis besarnya. Tapi komanya sudah saya buang. Jadi nilainya bulat. Nah ini juga yang di sini diisi aja teman-teman. Kalau kodenya ada di sini soal USIRP panduannya ada di bawahnya, seperti itu. Nah ini soal US-nya ya teman-teman. Oh iya iya. Hmm. Oke. Kita udah lengkap jumlahnya. Apakah bersedia untuk dokumentasi satu kali lagi teman-teman? Jadi lengkap. Semuanya ya. Boleh bantu nyalain kamera. 3, 2, 1. Kalau saya udah. Welcome to educate Online Examination. Teman-teman gimana? Saya udah, Ci. Oke. Okay. Kalau sudah. Kalau saya boleh. Shift duluan ya. Teman-teman. yang saya sudah juga berhasil, sudah, Ci. Boleh konfirmasi terus. Uh, pas ujiannya, kalau ada apa-apa langsung WA, kalau saya nggak jawab tolong langsung ditelepon ya, karena saya juga ikut ngerjain silahkan kalau yang udah berhasil boleh keluar meetingnya terus dikerjakan WS-nya Cik, saya udah mulai ini Cik ini langsung Cik. di start aja Cik ya, langsung di start aja di left Cik, left, Cik. Left, Cik. Dijin Dijin. Cik. Dijin. terima kasih Michael, terima kasih was saya